nabi kata <coughs> orang yang jaya ni orang pelak nampak lah manusia orang yang sentiasa duk beki apa barang hak telah merosak oleh manusia daripada sunnahku lepas padaku ni hadis ni riwayat tirmizi adiknya doktor Alhamdulillah, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانتا خير الفاتحين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, al-Ladhi binahti tetimusarihat kepada ibu bapak, adik kakak, kapung bangunako. Alhamdulillah. Lama-lama sekali kita berjumpa dan insya Allah saya mula-mula terima kasih pada ibu kotik bila dan Tok nebet layuk untuk meni mana doa ne dan ibu wapok sini ni kena terima kasih lah pada orang yang menganjur orang hidup menghidup program macam ni nih kena banyak banyak terima kasih Kerana payah kita nak cari jumpa Masjid Dia isi dengan majlis Al-ilmi begini Susahlah Dia berlainan pada Adik-beradik kita di sebelah Malaysia tu ada moto Ngajar ceramah Kuliah Setiap malam Dalam seminggu Malam jumaat aksa bererti setiap malam. Masya Allah. Orang dengar pun cakap dengar. Cuma balik orang beri ni, orang gila orang semua. Malang ni orang ni, malang sok orang lain, malang lusa orang lain. Jadi orang dengar tu, tak ada-ada kena makan gula kuning saja, tak lah. Boleh tukar selera lidah, orang ya, panggil. Alhamdulillah. Ibu bapak kapal ni ni berutung dan bertuah lah Boleh duk Boleh duk dengar apa, Bukan dengar orang tu neh, Dengar orang lain-lain Yang duk dengar orang tu lah, Ya dia puas juga Ayah ha, Alhamdulillah Masya Allah masya Allah, Saya Terbaca satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hadis daripada Amru Ibn Auf Radiyallahu Anhu Dia kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersepeda Inna dina bada'a ghariban Wayarji'u ghariban Fatuba lil'huraba'a Sesungguhnya agama ni. Pada awal mula-mula Nabi bawa hari tu. Ghariban. Mari dengan peseng terpencil. Mari peseng sore. Mari peseng pelak pada orang. Dan Nabi kata. Sikit lagi dia kena kelik. Jadi peseng pelak juga. Maka. Maka fatubah lil warabak. Maka butunglah jayola Orang hak pesiplai kita pesen dengar habis itu dah. Cuma, hadis tu deh cuma maki hadis nih nih ia dia hubung okey guru abang ni okey pesiman mana yaitu al-ladin yuslihun nama afsa dan min sunnati aning kau ni jelah hadis ni ni jelah Nah Nabi kata Orang yang jaya ni Orang pelak Nampak? Orang lah mana? Orang yang sentiasa Duk beki Apa bagi Hak telah merusak oleh manusia Daripada sunnahku Lepas padaku. aku Hadis ni Riwayat Termizi Hadis ni Riwayat Termizi Termizi kepada ibu bapa, adik-kakak yang saya hormati. <coughs> Islam ari asalnya mari huraba, mari pelat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula lahir di Mekah pelat ke tak? Pelat ke? lah ana. Satu pelat hak nampak jelas-jelas. Orang semua tak kong belakang Dia mari lari Jangan semua tak kong Mari semua Allah Tak pelak lah tu Kalau jamin lon ni Bawa orang pelak pada orang ramah Wahbi Itulah ayah dah Nampak orang ramah semaya sapu muka belakang Kita tak sapu ha, Wahbi hmm. Orang ramah Piham mati buat maka 47 hari 100 dan cukup host tau kita tak buat ha wahbi Ibu bapa yang sehormati ini hadis nabi dah royak pada kita kata Islam hari pada mula hari tu pelak pelak paiseh kau kenu nampak Mana nabi sallallahu alaihi wasallam cuba kita gustar sikit sejarah di mekah ni arab nah rasul 25 hak lagi arab berapa orang ah anak cucu ibrahim hak lepas pada ibrahim ni oh ya dah gitu dah ibrahim ni bini tua ke hak balik bini tua tu siti sarah tu Anak cucu dia pun Jadi rosuh habis Waktu tu Fak Farang Fak Bani Israel Bukit Arab Oh dia duduk di Mesir Dia duduk tu Palestine Ordon Jordan Syria Iraq Dia dok bertahan tu Dia tak mari Mekah Mekah Siti Hajar Beran tu aluh, aluh Ismail tu dah Mari Ibrahim il Tak Mekah Mengikut Allah Ta'ala suruh Boh Ismail besar, Ismail jadi rasul. Boh Ismail mati, ani Ismail ni arah ni. Boh Ismail mati, anak cucu Ismail tak ada jadi rasul dah. 20 keturunan dekat-dekat dengan 30 keturunan. Orang Mekah duk dalam gelap. Orang Mekah duk dalam gelomok dengan debu dengan cah dengan seluk. Duk buat dia beribu tau. Tak ada orang main duk beroya. Agama hok sebenar. Cuma pakak duk tunggu rosak akhiruz zaman nak mari. Siapo dalam kitab uh, Taurat Injil tu royak? Buat Mekah ni ada kitab dak? Tak ada kerana agama orang Mekah agama abah una tok nenek moyi. Nampak dah. Hmm. Hmm. Hmm. Jadi orang Mekah duk kelomok dalam seluk dalam celah dalam duri dalam. Dalam debu duk kelomok tok situ beribu tahun. Tak ada orang mai duk beroiak hak agama. Boh tiboh Nabi sallallahu alaihi wasallam ripah royak agama. Royak hak Nabi royak ni suantang, susah dengan hak buat dia dak amal. Kau si persing susah. Boleh katalah tu. Pelak tak? Pelak dah. Pelak yang kedua, Muhammad jadi di kecil-kecil Orang pakak, pakar, ha, ikut wayak caya, boleh caya. Orang yang tak bohong. Orang yang berjuru. Orang molek mulai Muhammad ni. Walaupun tak ngaji. Amanah, kecil sungguh. Tapi Muhammad pula. Bos apa 40 tahun? Terima wahyu. Esok ke Bahau. Gila. Takpe. Kena seher. Macam-macam pulat dah tu pelat eh? kepada ibu bapa yang saya kasihi nabi mari mula-mula pelat nampak dah pelat saya masyarakat duk beribu tahun berasa pekenu berlakah buah nabi muhammad mari kata tak kenal cara duduklah hening dah Mungkin ndok pisen ning baru keno, pisen hok aku bawa baru keno. Allah, Rabbia Karim. Gapo penyakit bala nak kena atas kepala Nabi. Keno belako dah tu. Kata huduh caci maki-maki, hamung ludah dia, macam-macam. Belak. Rabbia Karim. Ibu bapa saya nak bagi bagi peringatan sesama. Kita jangan tak sawah Jangan tak tergambar Dengan fikir yang kita Kata Nabi Muhammad ni Ataupun rosor-rosor lain tu Tok lebah Tok guru Tok babak Supaya kita terbayar dengan otak Allah ni Bukailah tu belakang rosor-rosor ni Kita kot <coughs> Sebut kata rosor kot deh. Pai sembelik serbai besar, baju tutup, berjalan atas langit, berjalan atas air. Orang buat gano tak tak jadi gapo, kita ruk pengasalah tu ja. Buai dulu fikrah tu nah, kena perluas sikit. Kuapo? Nabi Daud tok tukang besi ke? Ayah deh. Nabi Daud tok tukang besi. Bukan tok guru. Ah. Nabi Muhammad orang gapo? Orang okay, yang pegawai kambing Kau belum rasa ni Duk makan upah okay, orang yang pegawai kambing Bawa mari nikah dengan kerija Duk jadi anak kerija-kerija Duk dua jua kambing Tengok Oh pasal tu Orang okay, kafir kudah katakan lah Wa qalu Law la nuzzila hadha al-quran Ala rajulin minal qaryatayni azim mereka itu berkata, "Wapo gak rosok, Tak letak, Tak latik di antara dua orang kebel dua dua negeri ni. Mekah ada tok guru besar, Abul Walidul Mughirah. Dia ni aling, boleh kecek dengan boleh bersyair dengan si boleh reti syajing. Si Dia ni kayo. Ulama kata Al Walidul Mughirah ni ayah Utara di antara Mekah dengan Madinah, eh, Mekah dengan To'eh itu utara dia eh. ya. Johornu. kalau bukit tu. Lagi pula, Andok Rama. Kata kata kata ahli sejarah, 10 orang kata ahli setengah sejarah 13 hari Andok Jatai saja Andok Rama tu banyak. Alim. Untuk guru besar. Orang hormat. So. Orang ada di Mekah. Orang ada di sini. Eh, ini kedai ber. Orwah ini. Ibn Sakih ini. Kedai ber sana. Untuk guru besar sano. Lepas itu. Orang yang kafir kuris kata. Apa tak letak mana-mana. So, dia jadi rosuh. Letak mana-mana. Dia -mana jadi rosuh ni, Maud panah. Orang itu Eh. Jangih kita seka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ni orang aling, orang dok tahajud tak ada tu baik-tu baik sejeng, orang rezeki tu Allah ngi da. Piade? Kan, orang kita gak, kalau orang pakai serban besar, baju tau deh, pas sebar atas bahu so lagi Allah. Ai ha yang biru sana kita kita bagi biru. Kita bagi biru tu rugi ambil berkat. <laughs> Jangilah tu nah. Kita jangan terpengaruh benda-benda lah tu. Kepada ibu bapa yang saya kasihi. Hmm. Allah. Pelat. Nabi Muhammad mari asal pelat. Pastu Nabi kata Akhiruz zaman orang agama ni pelak pula. Lah mana kerja wei hak pelak ni? Hak nabi kata beruntung hak orang hak pelak ni. Lah mano? Iaitu allazina yuslihu nama afsada an-nasu ba'di min sunnati. Allah sedak nabi royak. Ialah orang hak nabi kata beruntung orang hak pelak pada akhiruz zaman ni orang ni sentiasa diusaha beki perkara yang manusia wakwi punuh daripada sunuh aku sunuh aku tinggal manusia wakwi punuh takda wakwi hidup hmm. aku kandil manusia tak pelan wajadi kiri aku betul manusia tak pelan wajadi lekok orang ini kerja dia beki sunuh semula orang pakat kata pelik ke dia ha, nak kenal tak siapa tak ada nak tunjuk tak siapa mana-mana puak siapa orang ada usaha membaiki sunnah aku yang mana manusia merusak maaf sadan nasu manusia wakwi sunnah aku rusak orang ni usaha dia mau nak kata wahabi kata dia mana kata kamu dah kata dia mana kata tak suka dengan dia kita kata ya usaha beki sunnah dan mana Allah, Allah. Rabbiyah Karim na'inah inallah kalau kecil tu takut setuh sangat ayah kata setuh tak salah tekuh lalulah seni hahaha <laughs> Ha, kita buat misal yo kena minta ma'an dia hadis dengan kru'an dia pesan tali tali eji tali sipak dia tarik ada gapung kat tu kena orang yang tahu kebanyakan orang yang tahu belakang kata semaya jemaah ni sunuh tapi tak apa ha semaya lumuh posah nah eh? Bila pun bersah bukan nanti di, di, di masjid. Masalahnya bukan masalah sah tak sah. Sunuh kena kedok itu dekat sembahyang di musollah. Tak kena kan Nabi sembahyang Jumaat sombong. Ya tak? Dire? Yang kedua, orang kita ni kebanyakan tahu belako. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam semayel sudah semayel tak ada sapu muka. Buat kita pakai sapu belaka. Boh tak sapu. Ah jadi pelat. Jangan pelat dekat tu. Kita kena usah royak pula ke demo kata Nabi semayel tak sapu muka mengikut hadis sahih. Kena lagi. Ayah dah, kena lagi dah. Kita tahu belaka. Ha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak biasa dia buat makhluk menyambut ke, ke apa ni tahun lahir dia takde sohabat Abu Bakar takde dia buat makhluk ingat ke Nabi Umar supah Usman apa Ali supah takde buat kita pakai buat berlaku kasih ke Nabi Abu Bakar dengan, dengan kita siapa paling kasih Buatkan kasih dia. Umar dengan kita, siapa balik kasih? Pada Nabi. Umar kasih. Pada waktu itu, tak ada yang buat kali. Apa yang kita buat? Mem, mem, merusakkan sunnah aku. Orang ada usaha nak hidup sunnah gelik itu. Ada sunnah biasa kena buat, kita usaha orang yang pakat buat. Ada sunnah biasa tinggal, usaha orang yang pakat tinggal. tujuh lihuna tu Orang usaha berkis semula nampak dah orang ni diagak kedai kata pelik tapi Nabi kata munglah orang jaya fathubah lilu urabah ada hmm. satu lagi orang tahu berlaku satu hari Nabi SAW bila berita Ja'far sepupu dia mati dalam peri muktah Nabi Nabi Royat perintah kepada sahabat-sahabat. Kata hendaklah <tuh> mum buat makan. wagi kepada ahli Ja'far kerana dia tengah susah. Nae eh? Ja'far suruh puak sahabat Hak tak ada kena bala Hak ada senil rumah tu Bunyi kata Ja'far mati Nabi suruh puak sahabat-sahabat ni Buat maka Waki pada anak isteri Ja'far Kan dia tengah susah Tu hak asal Nampak? Tahu belakang hadis ni ni Tahu belakang kata hak asal hadislah ni. Pastu mari di umah, mari di sahabat-sahabat, tak ada siapa nak buat. Bila mati, tak ada nak panggil orang yang baca Qur'an, tak ada nak panggil orang kena buat makan, tak ada. Tahu belaka ni, Pahni ni mezak pak. Mezak Mazhab gapo melulu? Hanafi, nah, eh? Maliki, Syafi'i, Hambali. Demo empat orang ni kata makroh baka. Kalau wak supa puak kita nak buat sini. Orang ni mati, orang ni wak makan, pakak gi makan orang lain pakak gi makan, makruh, makruh. Orang makan makruh, orang buat makruh. Ya sebenarnya tu orang, orang pelak ah, eh? pelak tak supa dengan nabi. Patu siapa? Orang hok nak gibek ki masalah ni? Wak manus, peribadi manus, hak nak jadi, hak nabi kata butong orang pelek, orang pelek lah manus di sini nabi Yuslihuna, ma'absada, ma'absada nasu, orang yang usaha hak Becky, hak orang tua tak kenal tadi itu Becky. Sunuk aku lepas pada aku mati. Orang ni ni kata kenapa pelak. Ni kata kenapa tak suka dengan orang Tapi Nabi kata fatubah. Mengulah kejayaan. Yusrihuna. Apa yang Yusrihuna? Bekki. Usaha bekki. Bukan pakai lagi kelahi. Bukan. Bekki. Ya bekki ni kalau macam tu ada sepanah dia ada. Boa dua belah. Boa sepuluh. Boa tujuh belah. Tengok pala skru masing-masing lah. Bekki agamalah Bekki agamalah tu. Dia kena panggil perempuan-perempuan macam-macam. Tuk-tuk guru orang yang panah-panah. Mari semuka. ha Pakat baca nana. Nak lah ke masyarakat kita doklah lah ni. Duduk lah ni. Gijupak dengan tu hari hari akhirat. Yang nak gijawak ke apa? Haa. Tuk guru ni baca nana. Tuk guru ni baca nana. Tuk guru ni baca nana. Haa. Ambil hak benar. Jangan mencari menang. Banyak pun kita cari benih, Tak ada nak benar. Buat tu-buat tu. Tak ada gini. Allah. Jelas dah eh? Kalau kita ingat hadis Hak Hak ha menahya sunnati tu Siapa menghidupkan sunnah aku? Lebih kuih arah tu Hak ni orang yang usaha baik ki Ni Nah ni kena pakai Boa lima belah Ambil Boa lima belah pula Hak ni kena pakai Boa eh, tiga belah Boa sepuluh Ambil Sepanah boh sepuluh pula Ni kena orang yang kenal ni Ni kena orang yang pandai-pandai. Orang yang lapih ni caprai ni. Tinggi-tinggi. dok baca nah lagi kita kopi ya. <laughs> ni sebagai pehemeh ni kita keti. Orang yang pandai baca boh-boh skru tu. Baru boleh beg sepanar kena bo, Jangan dok jadi beg lang balik tak boleh. Ni, ha ana buat tu, buat sejik bangun nak tak buat. Ka okay, buat tu. Tuah B. Ha. Ndak benda lain. Saya nak royak video jelas. Kata, ning tengok jari saya. Ning kita ayah dah bisar dah. Eh, kita duk di hujung. Ning nabi, orang pala, orang bumi agama dah. Eh. Neh nabi sallallahu alaihi wasallam. Ning buat mezahab mezahab pak Nabi asahabat mezahab pak ni wahbi ni kita eh Learning masalah tempat kita ni boh kita buat benar, benar tak super dengan awal yang ramah wahbi tak tak kena dia mau maiz kat sini lagi dah Tak kena. Saya nak ajak demo tunggu Nabi. Jangan buat silap panggil gitu. Saya nak ajak demo kata, Nabi tak buat benda ni. Siapa raya? Ibn Sipi'i raya. Tak kena kena dengan Muhammad Abdul Wahab ni. Tak kena kena. Ia ni orang baru. Dia ni orang baru peh-peh lah. -peh hmm. Dia ni orang yang ke Tahu berapa wih? Muhammad Abdul Wahab berkena. Ewi, eh, tengah. Hmm, kena ingat tengah? Hui, hak org ada panggil wahabi wahabi ni. Kalau tanya hak org panggil tak tahu. Eh, muda kata wahabi wahabi tapi tahu buat tak tahu. Pak kata, demo kata. Hak sebenarnya tengah ni. Muhammad bin Abdul Wahab, orang yang beranak satu satu satu lima. Serai <coughs> 1115 Hijrah dia mati 1200 Masi Hijrah. Pak 1442 lawan ni gelob dengan 1200 ni. 1260 bukan 1200 ni saja. 1200 ni. Cuba lihat tengok. Bagu 230 minit tahun ya baru. Hak oh, demo nak panggil Wahabi-Wahabi tu mati. Kita tak kena gandu. Kita nak hajak demo kata, Wak makan 47 hari, Ibnu SPE kata makruh. Ibnu Malik kata makruh, Mazhab Hanafi Hambali kata makruh. Tak nak royak Muhammadul bin Wahab kali. Eh, hey, kasar apa kau? tak kena lah saya kena minta maaf pada adik kakak kapal Dok tuduh orang okay, wahabi-wahabi berdosa atas kepala mereka apa ayah kerana al-wahab nama siapa? nama Nabi kan nama Allah al-wahab al-wahab nama tu hai inna ka'antal wahab wahab makna pemberi asa dia nama tuher kita ambil kita buat nganyi main apa hukum eh apa hukum wahbi ni huwa ni Allah Ta'ala ni ni kita buat nganyi ambil nama Nabi Muhammad kita pun ditapak asap lagi kita mulai suka tak orang buat nama tuher kita buat nganyi kau kau euro ni kau Faransin nak pergi dengan you Ning orang duduk belik sekebel duduk wak nganyi nyamik nama tu wak nganyi sebok nama tu jalan tok mulet negatif dia panggil Ning wah bin wahai ibu bapa yang saya wahai saudara-saudara semua tengok mulet Ning kita learning kita kewajib pay kita ajak manusia hak kita ni wak kelebi ke nabi melalui mezahab kita orang pakai ulama Muhammad Abdul Wahab kita tak biasa duduk mari mengaji duduk mari mengajar kita dia tak kena randung buat tanya Ustaz Abu tengok ada tak biasa duduk mengajar kita Muhammad Abdul Wahab bahawa kita tak buat benda tak suka dengan orang yang ramah bahawa tepat-fai wahb dah Tu gak tayah saya. Wahabi tu, royak kata mas duduk tepi batas tak cayalah. Ning kelimuh racun. Siapa orang buat kelimoh ni? Seingat nama sanya, ben tak ingat. Al-Jissis, Christian. Seorang okay, Kristian, buat nama. Bos titik ning dalam hari Arab orang okay, pakat beci. Gapo? Wahabi. Wahabi hod kagoh hod sudah hod hod kurung keduan hod hod bunuh punye hod tuan dah sudah Wahabi ini dah tunggu dah cuma yo maikan bilang sejarah hod capung yang maikan bilang pahyap perak apa isi syirik syirik ini, apa isi puja Kubo manik Kubo apa kami Kubo semleh aning, apa ya? Tasya kita tak ada kenangan no. Orang kita semuanya pakak baca kunduk belakang. Nanti-nanti orang ni tak baca kunduk seorang. Oh ni wahabi lah ni. Janganlah. Muzak Hanafi baca kunduk gedak. Dak. Apa Hanafi wahabi je? Hanafi mati sibut halpih. Baru Muhammad dulu beranok. No wahabi kau anok. Wak makan 47 hari. Ibn Sipi'i ta'wih wak. Makro, Kita nak ayak atau kita ni bermzat syafi'i. Apa boleh kita tak saya tunggu ini syafi'i? Tahu belakang tu. Kata makro Tahu belakang. <tuh> ini masalah sekarang. Pakatan yang tu pak kata selalu ni. Eh. Bayar orang lain lulak lulak lulak. Mawa kita Wahai ibu bapa semua, kita kena pakat mengaji, pakat telinga-telingo, gi tanyo kobar katai. Orang okay, hak lebih tahu pada kita. Kita kena cari dalam ngaji ni. Siapa tuai agama? Allah Taala kan. Nabi Muhammad hak Tuhan, letak jadi rasul. Nabi ni supa ngangkat kereta kosong. Tu habuh isi dalam kereta dia Quran 30 juz. Suruh wak gi kok ngel. Nabi ni supaya wak kereta Ya dia tu juga gi ah. Siapa nak ambil, tak semek sudah. Nampak tak? Eh? Kita ni tengok ni. Banyak manus sunnah telah dirusakkan oleh manusia. Ni mana? Tengok sini siapa duduk. Ayah kita tengok apa sana ni? Makhluk di apa? Sudah. Waktu kat seorang pakai nak berdecak kat bawah bolok Penyakit besar. Penyakit gapa mari? Lubuk kita, siapa penyakit tu? Ha nak jadi gando, nak baca selawat tak boleh kan? Ha. ha. nak jadi gando, nak dapat wak makan, eh? tak boleh falak okay? Bila main dak ukur dengan akar dengan otak, yo nak natah sampai lagi. Benda ni yo natah. Cek lagi mari kau pelak dah. Mari segala galo apa? Hendak jadi macam dulu takkan benda boleh. Ah, abinya. Ah, Yo agama ni ibu bapa bukan hak kita. Kita tengok molat sanga mana pun kalau bukan dari Allah, dicontoh oleh rasul, bukan. Kalau hak ikut kita molat, ah, bercabang bedah ranting, luruh jadi bahau lain, dok molat lagi kita apa eh? nak baca ayat ayatlah kan? <tid> Allah ibu bapa yang saya hormati ha kita penghabis got ning ya deh hmm kuat timalah la ilaha illallah Muhammad rasulullah pada satu di hari ni Islam mencari benar bukan mencari benang bukan nak bening tu benar ni al-haqqu min rabbik. Benar-benar datang dari Allah. Nak tahu kata dari Allah kena mengaji. Bukan dok dia tau fas, bukan. Kena mengaji. Mengaji ni sejik mana tak apa. Learning YouTube dah. Tak dengan siapa ceramah boleh. Tak apa. Boleh. Habis kita pada sejarah. Tak biasa dengar sikit hang ni. Kita pergi pada sejarah. Amalan ni adik kakak bangun akal minta buh dalam memori peringatan tahu belakang dah tak apa tahu pula eh? satu mezahak mula-mula mezahak apa orang semua kena tahu ni. tak tahu mezahak apa mula-mula nak no, wayak-wayak tak dia tanya okay? <laughs> kita nak jawab takut tak kena tak jawab dalam hati dah ni Ha, terajawablah hati bahasa ya saya tanya je ya. jangan jawab tanya saja ya, <laughs> ya, ya kalau kita tawa lah ni gendera mm mama dia perhati dah awalik tabir tu mula-mula ni hanifah abu hanifah hanafi dah hanafi dia beranak tahun 80 hijrah mati 150 hijrah hanafi ni kebanyakkan puak kablah Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh ni Fahnafi pada kebanyakan saya hanying tak apa ha, tak apa, tak apa tepuh tidak jatuh, tak jatuh meza' yang keduanya <coughs> malik, maliki maliki meza' yang kedua maliki maliki ni Okay, bagaimana 93 Hijrah, mati 179 Hijrah. 93, mati 179 Hijrah. Malik ni kebanyakan untuk okay, Afrika. Untuk Afrika. Nak turut orang mana, tak apa-apa ni. Kalau kita pergi Mekah dulu, kita jumpa. Kitab orang Syekhudin mendiriwa Al-Mazhab. Yang tiada haram bermazhab. Zahat mana tak apa. Nanti kita pergi. Hmm. yang keluar Malik Malik ni, siapa Malik ni? anak murid Abu Hanifah anak murid Mezak Hanafi yang cek apa Abu Hanifah tapi dia mahu ni guru seorang ni tak, banyak huh? salah satu Mezak yang tiga Ash-Syafi'i ini orang kita Ash-Syafi'i ni banyakkan puak ni puak cerita ni puak biasanya kepek-kepek ni Kampucar Mari turun Indonesia Malaysia, Brunei, Singapura ah ni Syafi'i Syafi'i ni mati bila beranak bila 150 beranak 204 mati 204 mati 54 tahun ya umur ya Mati dah Syafi'i Yang tepat Hanbali Ahmad bin Hambal, Dia ni bila Satu nepat beranak 241 mati mana kata mzahak pak ni 241 hijrah mati Cuk sin mzahak pak takda masa nemoning ni mzahak pak ni ya ke? dah ustaz abu lebih tahu benda ni puluh-puluh mzahak ada masa kurung nemoning ni tapi yang gedebek pak ni gedebek bila nemoning? Depa parah pada tuan mati dah. Kau tak ada, ada tak ada dia pergi mana? Sebab tak silap saya Papa orang ni kena igat masuk dok belaka ni. Muzak Syafiie ni tuduh kata siatnya. No? Muzak Syafiie ambil pedang dah tak tekak nak bunuh dah. Ah sakit sikit ni. Pas siapa igat buat muzak par ni ni? Abah kena igat. Bogok paso makin rancau Dah legok, mati imam malik kena godai ambil syepi kena igat pogoh imam ahmad bin kena godai kena pinyak siapa yang nak igat ya kerja islam kerja islam mano tak guru beduh tak sekali dengan dia tu bukan KPI karbon ni Kenapa? Kenapa pak-pak orang ni Kita waksipulah Orang-orang berdakwah Orang-orang nak -orang yusrihu nama Afsadal Nasuh Tak ni Orang-orang suka Dua usaha Bekki apa yang telah usah oleh manusia dulu Ini muridamah kat dia dah? Muridamah Aku dah lama mana dah Tak ada siapa kata apa Datang mu hari ni kata tak boleh Muridamah Imam Juvai'i Allah. Mempendek nak wuduk dah. Tapi ingat ni keturunan Rasulullah. Mazhab Imam Isma'il segi ah keturunan Rasulullah. Ha kita buat apa tadi? Kita tarik ke makam Abu Lahab, padang neraka. Aduh makam itu mana kita? Dapat tak gini? Ingatlah Cambuy Syafi'i mzahak kita nak pergi ni mzahak. yang ketiga Anak murid ime malik Yang keempat hamba ni. Anak murid ime syafi'i Ya demon ni tok guru nak murid Anak murid tok guru nak murid da. Ime syafi'i jatuh Orang okay, tina jatuh Tekuh hai semua ya jatuh deh. Ime syafi'i Anak murid dia abang ni hamba Tak jatuh Tok guru dia malik tak jatuh Kelahi tak demon ni Tak Tak kalau kita ngajir punak mengajir ni ku bahagi mungkin ngaji situ ku tak boleh buat ilmu ku biasa orang kita ngajir tak, lah tu deh. tak boleh buat ilmu ni tengok ni ni bukan lagi ngaji tamandak buat mzahak suku tu guru rasa Alhamdulillah anak murid ku ala ni hanya kot tu tak ada kata mu anak murid ku mu kena buat mzahak tak nak supa dengan ku tak boleh buat ilmu mutas laut Oh, kita jadi kacing biasa itu. Sampai orang jadi Nurah Purung bin. Fair lagi? Hmm? Allah. Habis rumza'at dah. 241 habis rumza'at. Eh, mari. Mokluk mari bila? Mokluk mari bila? 362. Mokluk mari. Mokluk mari. 362 Makhluk mari Makhluk mari Makhluk mari mati 362 hijrah Makhluk ni Makhluk zangir Kita nak baca Nampak? Makhluk mula-mula Makhluk dibuat oleh Kerajaan Mesir Kerajaan Syiah Orang mula-mula buat Zangir kita nak baca Tak ada lagi Tak ada lagi Lepas tu mari Makhluk besar pula Kerajaan Muzaffar Raja Muzaffar ni lima netigo, hijrah Zangi dah lagi tak ada lagi tak ada lagi Zangi mari bila Abu Jaafar Al-Berzanji ni dianya orang yang tahu dia ni Abu Jaafar Al-Berzanji -al -al ni orang yang beranuk 1250 mati 1317 beranak Ambil 1,442 pergi tolak 1,317 Berapa? Baru 100 tahun lebih-lebih lah Surat Zangi ni baru Mokluk dia dulu mokluk rupa lain, bukan dia baca Zangi kerana Zangi ni baru Tengah ni? Ning saya nak wayak ni sejarah, lepas boleh kita ukur lah Masa tu, masa tu Ni Waq Wahabi tak awak molok. Dak tak kenal. Image PE tak ada wak. Kadah. Image B tak ada wak. Kanuk tak mahargi lagi, Image PE matilah muda baru bergerak mati. Ah. Kalau mahu tanya pagi tanya orang lain dek takut saya sal dah. Ne? Yang kedua. Si Pak 20 ni mari bila? ning ning ning tahu sejarah nah, taus sejarah. Jangan balah sudah. Kita mari mengaji tahu sejarah. kadang kalau kita tak tahu. Tengok, siapa tak buat makan kematian je, Wahabi. Dak Ibnu Syafiie ni murid. Muhammad Abdul Wahab tak kenal dengan orang baru. Kita nak ajak demo supaya dengan Ibnu Syafiie, supaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Abu Hassan al ashari 220 beranak mati 322 kata setengah mati 300 20,000 itu mulah Abu Hasan Al ashari orang okay, hak buat sifat tujuh sifat ma'ani kita ngaji ah uh, paridah neh qadar irada ilmu hayat sam'i basar kalam mula-mula boye tak ada mari dicuk dia pula buat sampai 20 tu boleh Waktu ha Abu Hasan Asyari dia bertobak klik pada salah semula itu, ha oh, tu kena, kena semula lah. Mungkin Ustaz Abu minta ganjaran eh. Hmm. Hmm. Ah, tu. tu sejarah. Nampak tak gitu Mas? Itu tu. Mana kata masa Ibu Syafi'i ada, ada tak lagi molek? Tak ada. Tak ada. Siapa 20 ada lagi? Tak ada. Tak kena gemano, tak kena guano dengan Muhammad Abdul Wahab Apa yang kita buat, apa yang kita tak buat Tak kena gano dengan demon ni Dan Muhammad Abdul Wahab Ayah dia, dia sendiri bermezahat hambali Bermezahat hambali Tepuh tina jatih tak jatuh ais maya Nama kita mudah-mudah Mezahat -mudah. Ahmad Ibn Dihambal Tak ada apa kita nak kata bermezah aku boleh boleh tu orang boleh mengaji sikit jangan pergi ah meh maya hanya duduk dia oh duduk dia tak keli ikut mezah ime aman ime aman ini hamba oh mudah tu saja mengaji tu sikit tu saja awie awie awie gitu sikit ya hanya duduk ni mau ni Kena ambil air maya Oh, duduk, duduk ni yang ambil air semaya mzak Hanafi. Agak <laughs> tu, orang tagi dah tegak, tak ta ada kena ambil lain Allah. Duduk naik colik, ralik-ralik. Dah duduk ni, agak tu. Duduk kosak naik kereta. <laughs> boleh ke lah tu? Walaupun orang kata boleh ada duk weirdi sikit dah leh kan? Kereta kisih lah dah spreng ngadolek wah nah koyak sikitlah kata nabi sallallahu alaihi wasallam duk semaya ke wish kikit kaki siti aisyah tak ambil asmaillah tiap kali nabi mai asmaillah siap di rumah nak gi sejik Kucuk kucu, pipi bining tak dak ambil asmaillah ha ngapo lagi nah lah hadis-hadis tu Pahak kata jatuh Boleh jadi Kucuk Apa ni Apa Dalai kain tuduh muka Kan Orang-orang uh, di dia tuduh muka Itu ulama pun cita Ijitihak Pasal dia orang Namun ni kata Nak tuduh Apalagi rumah Paling atuk lelaki Macam-macam Pahal Pekor Pekor makna pahal Woyak oh, Woyak -ya, getih sikit-sikit Jangan duduk Dia-dia ha, Niak Hanafi hmm. Kawan tak ketinggian, nak telefon. Allah. Oh, masa lebih dah. <laughs> ah, Masya Allah, Masya Allah. Ibu bapa saya hormati. Nah. Allah. Buatlah mana ni. Saya agak kata, dia mau dengar ni, dia mau keti, dia mau pehen eh? Saya nak oya masa tu. Uh, tangkan setara manu. Pahamu, -pah, suktah sekali. Orang panggil wahabi-wahabi ni Muhammad bin Abdul Wahab ni. Dia ni. Lepas pada imej syafi'i mati lama. Ni kalau menikut saya duk cek ni. Lepas pada imej syafi'i. Mati sembilan ratus sebelah tahun. Baru Muhammad Abdul Wahab berandung. Tak kena. Tak kena. Al-Fatihah hey, ibu bapak. Sekarang kewajipan kita. Ajak masyarakat kita. Yang duduk buat tak kena dengan imej pei. Kita yang tahu. Ajak itu buat imej pei. dalam mizahat tak apa arah kita ni. Tak itu ya? We dalam mizahat pun tak apa arah. Ni mizahat pak kata makruh belakang. Pak tuan nak pergi gantung mana? No. Haa. Hilah lah, oh Hilah Amzah Ok, ikut ni pun nak buat nawara, aku nak buat wigo, aku nak buat teretang Ha? Lah Ni wigo pun tak teretang pun tak nawara pun tak Tak belakang bah. Nak pergi siapa akhirat selamat lah Maknanya saya jadi soro Jadi kasar, sebenar bukan? Sebenar ni Tolong siap pada diri Saya sendiri dan puak kita Mari kita pakai da'wah Yuslihuna, pakai bikin Ahya sunnati Pakat wihiduk semula Maksudnya sunnah Nabi banyak orang masuk dalam kubur dah, mu akan naik wak wihiduk Nampak tak ni? Kita kena menghiduk semula sunnah Nak tahu sunnah Ngaji mana hadis suha kata landing. Ni Ini nak tahu sunnah sunnah Mana hadis tak tahu Tak boleh jawab nak mubi ha, Sudah kerja Kalau sebenar agama tak kena baloh Bumik nafsu tak dapat. Apalah. Mana hadis dia pun kata sunnah ni? Tak ada. Oh ya tak ada. Nih. Kawin ada. Kata hadis. Kelebihan serebel ni hadis tu eh. Oh bukan hadis tu eh. Imih dia pun tu eh. Haa tu nak balas lah. <laughs> tu. Kita agama Islam agama yang berilmu agama penuh dengan kuang chacin bukan Allah tak tahu manu fi amri marid bukankah tu kau kau tu kau kon seberapa salah kata Muhammad gila eh gila kan nak pakai kain molak Muhammad tu kan sahih sahih kok manu ya tak ada aku ngaji ilmu sahih manu Wah, mak tu kata saya. Eh, hak yang kata pun kata saya. Aku ngerti saya. Ha, jadi, amrin meri, semua salah. Islam icai. Baik, hmm, kita buat kesimpulakan lagi. Ibu bapa, dengan mulai, nah. satu, Hanafi, 80 hijrah menganut, 150 mati. Yang kedua Imam Malik 793 beranak, 100 179 mati. Yang ketiga Imam Syafie 150 beranak, 204 mati. Yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal Hambali 164 beranak, 241 mati. Sesu, makhluk mula-mula diwujud -mula pada tahun 322 Hijrah. Dan maklum yang besar tu Yang dibuat oleh kerajaan Muzaffar 563 hijrah Ada pun surat zangri Yang mari ni Marinya, tuan dia Beranut uh, 1250 Mati 1317 Baru cik, baru cik ada pun sifat 20 Abu Hasan Al-Ash'ari orang mula-mula sifat 7 dia ni ni 250 dia beranuk 322 mati hmm. baik dah <coughs> suktah sekali Wahhabi beranuknya bila? Hmm. 1115 hijrah Mati 1200 dua hijrah. Muhammad Abdul Wahab. Nabi. Cikap dah. Betul dah. Saya royak. Saya tahu dah. Bukan saya pandai belakang ni. Ambil orang ni kita nyurang lain katik. Tak kenu kita pakai pergi, So. Serup dah. Nabi kata. Adin, agama ni mari asalnya mari pasal pelik, pasal duduk sore. Akhir, akan klik jadi pelik duduk sore pula. Dan Nabi kata, berhutanglah, bertuahlah. Orang pasal pelik, pasal duduk sore. Kau bawa benda benar Rupalah mana? Sentiasa beki agama sunuh aku yang dibuat kenak oleh manusia. Mari banyak dah. Orang ni mari sentiasa mari beki. Orang kata, pelik, muduk sore. Lagi kita butuh. Siapa apa tak terbutu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal? Jadi dah tak ada nak baca malam ni. Pakai hot tu je ni. Mak cik-mak cik dia reti paha ke tu? Halak tabil. Ha, jin ke? Maaf eh, saya minta ma'an lah orang ada ke rumah, ada tengok live suit ni salah silap, saya tak ada niat nak bunyi kasar lah, tapi gitulah nyemari tak say dah kasar-kasar ni nak we lembut tapi, hari tu nampak dia mong-mong nak jenerok kasar, Celah atas sikit <laughs> insyaAllah eh, kena minta ma'an lah salah silap sikit sebanyak, terima kasih pada ayah hari tua kita insyaAllah semua ni, saya minta ma'an lah kalau ada to nak ban, to kemenai, to nayuk, to botor, to apa-apa kena minta orang banyak-banyak. Nah, socok. Goret ada ke ningin ya, siapa? Bagi nak ni. Dah. <laughs> Ceng mari kata. <laughs> tak apa, kek lain pun dah. Dia dengar denginya. Hmm. Poris saya juga jauh-jauh tu. Hmm, dia berseduk maknung ke ya? kena dengan retina saya. Hmm. apa saja yang kita dapat dengan malam ni salah silap apa masalah, wallah alam.